Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Welcome back to my channel We're Master Kahar Berjuang Recep Sobat yang ada di seluruh nusantara Guys Saat ini saya masih tetap stay di Samarinda Tepatnya Di Kota Pasar Pagi Saat ini Guys kita mau konten Tentang makanan yang legenda dari beberapa puluh tahun yang silam sampai saat ini masih tetap eksis. Makanan apa itu? Ikuti saya. Tetap tonton video Master Kahar pejuang receh Guys, kita lihat nanti Tempat penjualan makanan yang melegenda itu, tepatnya ada di depan kantor Bank BNI Kota Samarinda Pusat. Nah, ini dia Bank BNI. Nah, makanan yang melegenda itu berada tepat posisinya di depan Bank BNI. Nah, sekarang kita sudah nyampe di... Guys, pada malam hari ini Kita mau kupas tuntas Makanan yang legenda yang dari puluhan tahun Yang silam sampai saat ini Mas eksis Makanan apa itu guys? Kita lihat Nah, ini ada Apa namanya nih bu? Lemang Lemang, lemang. Kalau bagus gak ada ya? Sama, ya. Oh, sama aja ya, sama, ya. Disini, kan, Lemang, lemang. Ya. Bu, hai, hai, hai, hai, orang mana? hai, hai, hai, Orang hai, hai, hai, hai, hai, hai, nanya, -nanya hai, hai, uh, Sudah berapa hai, hai, Berapa puluh tahun? hai, uh, Guys. Kita perlu tahu bahwa ibu ini bernama Ibu Fatima dan luar biasanya dia sudah jualan di tempat ini 30 tahun silam ketika beliau masih punya anak tua, masih kecil dan sampai saat ini beliau masih jualan dan sekarang dia sudah ber beranak cucu. Ngomong-ngomong untuk makanan ini, ini, oh ya, satu lagi guys, kita mau tanyakan, ini kenapa ada lampu seperti ini? Mas dari dulu ya, dari tahun yang silam itu belum ada lampu listrik. Oh, belum terlalu terang dan Masa. belum terlalu rame ya, guys. Oh. Jadi pada malam hari ini ada yang unik ini ada lampu sumbu atau lampu obor ya kalau nggak salah. lampu obor nah ini ternyata salah satu ciri khas yang menemani makanan yang melegenda ini ini ciri khas yang sudah ada puluhan tahun yang silam ceritanya kenapa ada seperti ini kita sudah tanya tadi ibu Fatima yang menjual bahwa pada saat beliau pertama kali menjual makanan yang melengenda ini, di tempat ini belum seramai ini. Jadi beliau harus dibantu dengan lampu obor ini atau lampu sorot ini. Dan sampai saat ini, tempat ini sudah seramai ini, sudah terang, tetapi lampu ini masih tetap ada. Yang potongnya dua lima ratus. Oke, okay. guys, ini ada beberapa penjual ya. Satu dua tiga empat. Memang empat aja ya jualan. Dari ini yang jualan memang sudah dari dulu. Harga semua ya harga sama oh harga sama rasanya sama oh tegaskan, yang yes. bagi teman-teman yang masih suka dan masih senang makanan khas ini makanan khas apa? Makanan khas Makinca, Kamarinda. Ya? Ya. Tetapi di daerah Sulawesi juga ada, ada juga. juga. Hmm. Uh, tapi cuma memang apa? memang begitulah. Gitu. seperti itu lah. Nah, Jadi oke. mungkin ya ceritanya panjang lah sehingga nah. ada ada apa namanya itu makanan yang legenda ini. Uh, ada di tempat ini, ada di kota Samarinda padahal di Sulawesi Selatan di kampung saya pun seperti itu ada makanan khas seperti ini tempatnya seperti bambu ini dibakar ya? iya sama di ya. dalam bambu juga kan? apa namanya nih tau sini lemang. lemang guys, namanya lemang di daerah lain pun namanya lemang saya rasa di kota Manado ada makanan seperti ini juga jadi sobat guys yang ada di luar kota Samarinda atau yang khusus yang ada di kota Samarinda saat ini yang suka dan senang makanan lembang ini dan belum tahu tempatnya masih nyari-nyari silahkan datang ke tempat ini tempatnya berada di posisi jalan pulau sebatik pas di depan kantor pusat Bank BNI Kota Samarinda Harga per biji Nanti bisa langsung tanya ke penjual Harga sangat murah sekali dan terjangkau -jangkau. Oke guys Kita mau coba gimana rasanya lemak yang ada di, di Di Kota Samarinda saat ini uh, Kita dicoba. as makanan lepang ini buatan di 45 oh, mas, mas, mas. boleh potong ya boleh Tung, asik, ya. Iya. saya orang Makassar, saya orang Makassar, makanya Makassar ini ada juga teman -teman. Saya pikir ibu ini orang Makassar. Legenda ini luar biasa Rasanya hampir sama saja Berada yang Yang ada di Kota Makassar Tapi di Jakarta gak ada ya? Jakarta gak ada, ya? ada kayaknya ya, Jakarta, Surabaya, Soalnya Jangan mau beli dong kan? Jawa ya, ya. Jakarta, Jakarta. Bu, kalau Setiap hari bisa laku berapa banyak? Ya, berapa belom belom. berapa potong? bahkan dua, berarti dua. Berarti ribu berarti, ya, kalau orang mau, misalnya kalau yang misalnya berapa potong di situ mau tegang pengkaya potongannya kan? Iya, di Jawa itu kayak -kaya. enggak gitu. Ikutin kali di mana? Ambon. Mulai jualan jam berapa? berapa jam Bu? Dua jam baru masuk jadi tiap hari bak bakal? iya bakalnya di depan rumah atau di dalam dia, rumah? iya di lah di samping gitu man. memang ada tempatnya gitu kan Pak? guys ternyata kameranya manset juga anu tertarik dia pengen juga dia, karena nanti lihat saya makan ya di sini, oh, sini aja ya. Hmm. Oh tapi kalau siang-siang mereka ada lagi. Tidak ada. ada lagi di Mana ada, ya? ada jualan lagi. Oh jadi yang, hmm. saya rasa yang terkenal ini yang saya tahu dari dulu itu tahun lalu. Saya kan tahun dua ribu delapan itu mungkin di bawah Raja Tanta, teman -teman, ramai ini juga waria tante. Masalah lama juga. Capek bawa pemerintah? Hmm. Bagian bikin kantor perdagangan. Oh. Dua orang ya hmm. Tahun berapa itu? Okay. Guys. Jadi Ibu Fatima ini Sebagai penjual lemak Makanan khas Yang melegenda ini Ternyata beliau sudah pernah sempat Dibawa oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda Ke Jakarta Tujuannya lebih memperkenalkan makanan yang melegenda ini, sehingga makanan ini mulai dari dulu sampai sekarang masih eksis, dan inilah makanan yang sederhana, murah meriah tapi eksis sampai saat ini, guys. Sekali lagi, bagi teman-teman yang dari luar kota, baik dari Jawa, dari manapun tonton video ini yang suka dengan makanan ini lemang sekarang bisa dicari di Jalan Kebatik depan kantor Palu kank, TNI pusat Kota Palu Tutup Pak kan? Oke okay, guys Dimanapun Anda berada, tonton terus channel Miss Master Kahar Berjuang Receh. Kita saat ini berada di kota Samarinda, memperkenalkan kembali, menghidupkan kembali makanan yang paling indah, yang sudah puluhan tahun sampai sekarang, yang sang, yang masih eksis. Yang mau silahkan datang di Jalan Pulau Sebati. Di depan, bangke ini Pasar Pagi Kota Samarinda. Guys, cukup sekian konten kita pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Video Master Car berjuang rejeng. Agar bisa menonton video-video selanjutnya. Terima kasih yang bagi menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.